wadidaw Lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainan berlumpur. Wah, lihat. Sangat berlumpur ya. Wah. wadidaw Lihat teman-teman. Di sini sudah ada air. Nanti mainan-mainan ini kita cuci ya. Kita bersihkan dengan air. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita ambil yang ini teman-teman Kita cuci Hadidaw Lihat teman-teman Ini adalah sapi perak Wah Gemuk sekali ya Kita masukkan ke wadah Lanjut yang mana Yang ini ya teman-teman Wah Kita cuci sampai bersih wadidaw wadidaw lihat teman-teman ternyata ini adalah si tayo si bus warna biru wah keren sekali ya lanjut yang mana yang ini ya teman-teman kita cuci lagi cuci-cuci sampai bersih wadidaw lihat teman-teman ternyata ini adalah mobil mon. wah keren sekali ya kita masukkan ke wadah lanjutnya mana yang ini teman-teman kita cuci lagi wadidaw lihat di sini adalah mobil balap wah warna kuning keren sekali ya kita masukkan ke wadah lanjut yang mana yang ini ya teman-teman wah kita kunci lagi lihat Wow, wow wow lihat teman-teman ternyata ini adalah bus lani ah warna kuning keren sekali ya kita masukkan ke wadah lanjut yang mana yang ini ya teman-teman kita cuci lagi bersih. wadidaw wadidaw lihat teman-teman ini adalah mobil polisi Pernah putih wah keren sekali ya kita masukkan ke wadah lanjut yang mana? yang ini ya teman-teman. kita cuci, sampai bersih. Wadidaw, wadidaw, lihat. ternyata ini ada kuda. Pernah hitam. wah, keren sekali ya. kita masukkan ke wadah. selanjutnya mana? yang ini ya teman-teman kita jisih. Jisih, jisih, jisih. jisih wadidaw lihat teman-teman ini adalah kereta Thomas wah keren sekali ya kita masukkan ke wadah lanjut yang mana yang ini ya teman-teman kita cuci lagi wadidaw lihat di sini ada domba wah gemuk sekali ya teman-teman teman-teman ya, lanjut yang mana yang ini teman-teman ya, kita cuci lagi mandi-mandi sampai bersih Wow, wow wow lihat di sini ada harimau Sumatera Wah wow, mengerikan kita masukkan ke wadah ya lanjut yang mana yang ini ya teman-teman kita cuci lagi wadidaw lihat teman-teman ternyata ini adalah si gani semuanya si tayu warna merah wah keren sekali ya kita masukkan ke wadah nah itu mana yang ini ya teman-teman wah ini yang terakhir Oke kita cuci is is is lihat teman-teman ternyata di sini ada singa. sinyal oh. wah si raja hutan mengerikan sekali ya giginya mantul kita masukkan ke wadah oke teman-teman mainannya sudah bersih semua sudah kita cuci oke, oke. kalian jangan lupa subscribe ya teman-teman Angker, kita bikin video lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.